Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Les Tifatih Bilar Yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai idola kesayangan kita Leslar Tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Pilar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali aja kita mendapatkan Cidukan vitamin manja banget dari Papa B dan Abang L Masya Allah Keduanya memakai kacamata hitam Masya Allah banget ya Semakin... Tentunya terpancar aura-aura kegantengannya Masya Allah, saya selalu ya untuk idola kesenangan kita Sekali lagi persahabat ya untuk semuanya Yuk sama-sama kita doakan yang terbaik Semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita simak juga persahabat ya kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Sweety Masya Allah kesayangan nongol sama papaknya saya, saya selalu anak soleh papabi dan bunda L We love you, kami cinta kalian, Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Yoway underscore ra mengatakan Masya Allah, harusnya dari perlakuan Bilar ke anak dan istrinya kita paham Bahwa Bilar itu sangat-sangat menyayangi dan mencintai keluarganya Dan pasti akan melindungi dan menjaga mereka jika ada kesalahan kemarin, mungkin itu hanyalah emosi sesaat dan insya Allah tak akan terulang. Suka heran dengan orang yang sok mengenal keluarga Leslar sampai tega menghujat, Memaki dan menghakimi, semoga Leslar jodoh dunia akhirat, amin Semoga jodoh tiljana untuk Les dan Bilar. keluarga kembali rukun dan bahagia Kemudian juga pesawat, ya, kabar viral mengenai postingan Kiki Saputri Perhatikan persahabat ya, diunggahan Kikisah Putri ini mengunggah bukti DM dan transferan. Ini dianggap fansnya Leslar, persahabat ya, yang sudah menghujat, yang sudah membuli Kikisah Putri. Dan kita lihat saat ditransfer uang oleh Kikisah Putri, persahabat ya, tentunya orang yang menghujat pun meminta maaf. Ini sangat-sangat merusak nama Force. Kita lihat juga persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh Kiki Saputri. I love you, Les lovers sehat selalu, bahagia, dan lekas kaya raya. Itu kalimat caption yang dituliskan. Hingga menuai banyak komentar dari teman-teman artis. Di antaranya ada Airvan yang ikut menanggapi berkomentar mamam kata Airvan. Ada juga persahabat ya, tanggapan lain dari Marcel Widianto menyebut settingan. Persahabatnya, Marcel, menyebut settingan. Kita lihat juga persahabatnya, Bu Fir, akhirnya angkat bicara juga mengenai pancingan Kiki Saputri. Kalian harus perhatikan nama akun yang sudah menghujat, yang sudah membuli Kiki Saputri, itu nama akunnya Laskar Ronggolawa. Persahabatnya di sini ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Bu Fir, cuma mau kasih bukti kalau yang DM ini bukan fans Leslar cek slid kedua kita lihat persahabat ya slid kedua nih untuk nama akun Laslar Ronggolawe persahabat ya di situ mengatakan di kalimat komentar di unggahan Kiki Saputri dah mulai banting tulang lagi setelah tulangnya dibanting semangat dede ada kakak yang harus dibiayai ada juga dari Herman Pandu id eh id abis digebukin lagi kagak katanya tuh persahabat ini terbukti banget ya bahwa yang berkomentar ini benar-benar viewer bukan fans dari Leslar Karena ini sangat tentunya menghujat, sangat-sangat membuli bunda Lesti kejorah Kita simak juga persahabatnya kalimat yang diposting oleh Bu Fir Barang siapa menyalahkan Afi Fitnah Maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya Ali bin Abi Talib Ada juga tanggapan lain? Dari Bufir, semoga Leslar dan Leslar Lover selalu dilindungi dari segala macam fitnah. Amin. Kita hanya bisa mendoakan, semoga kita semuanya selalu dilindungi dari orang-orang jahat, orang-orang yang tentunya tidak baik. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, memang banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di Bu Bufir ini. Di antaranya dari akun Instagram Agnes Taneshaya di mengatakan, Sabi kali tuh acara gosip nge-up dari fanbase lagi kayak masalah sama mbak senior kemarin Biar netizen yang merasa hebat Bisa melihat dari dua sisi dan kayaknya cuma fanbase Leslar deh yang tiap hari ada beritanya di acara gosip Itu membuktikan nama Leslar itu punya power yang kuat Bukan hanya idola bahkan sampai ke fanbase-nya Ada juga tanggapan lain dari akun Paundra5445 ada yang lawyer nggak nih fans Leslar ini bisa dilaporin kan pencemaran nama baik? Karena ada nama Leslar Lovers di sana dan semua yang komen pada begitu apalagi kan resmi Leslar Lovers biar nggak tuman ya besok-besok yang drama ngejelekin fans Leslar yuk patungan bayar lawyer dikira semiskin itu kali fans Leslar Wow ada yang berniat ya untuk melaporkan bahwa ini adalah pencemaran nama baik Leslar Lovers karena Leslar Lovers sudah resmi persahabat ya, fanbase yang sudah diresmikan oleh Rizky Bilar maupun Lesti Keceora kita hanya bisa berdoa semoga kita semuanya selalu dilindungi dari orang-orang yang ingin berniat jahat kemudian juga persahabat ya, Bang Boril mengunggah postingan foto terbarunya lagi liburan di Dufan ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah hilangkan segala hal negatif di pikiran. Ini salah satu tempat favorit yang bikin tenang perasaan saya ya, pastinya di Dufan. Tuh sahabat ya lagi liburan. Kita lihat juga di unggan IG-nya Bang Gets. wow. Ternyata bukan hanya Bang Boril, ternyata tim Leslar Entertainment persahabat ya ini juga lagi liburan. Wow, ini cute banget ya. Ada TechnoVie juga, masya Allah. Mudah-mudahan saya terus kompak selalu dan mudah-mudahan Leslar tertamin bisa kembali bangkit persabanya. Kita yakin bahwa LE akan kembali bersinar. Kita yakin itu. Kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga tentunya kabar baik yang kita tunggu dari Leslar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Fatih Pilar yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.